Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan predator penting yang dapat menjaga keseimbangan mata rantai makanan atau food chains dalam hutan Pulau Sumatera. Berkurangnya jumlah harimau Sumatera berdampak populasi babi hutan tak terkendali dan dapat menjadi hama bagi masyarakat di sekitar hutan. Harimau Sumatera bukan jenis satwa yang biasa tinggal berkelompok, melainkan jenis satwa soliter, yaitu satwa yang sebagian besar waktunya hidup menyendiri kecuali selama musim kawin atau melahirkan anak Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk Klik tombol subscribe dan likenya ya Beberapa hari terakhir warga Desa Mardinding Kecamatan Tigandarket dibuat heboh dengan adanya hewan ternak milik warga yang dimangsa harimau Sumatera. Terkait adanya informasi ini, tim dari Balai Besar Kelestarian Daya Alam atau BBKSDA beserta pihak terkait sudah memeriksa lokasi kejadian tempat harimau Sumatera muncul. Dari hasil pengamatan di lapangan, Ternyata dari sejumlah tanda membuktikan jika dua ekor sapi milik warga tersebut memang dimangsa oleh harimau Sumatera atau panthera Tigris Sumatrae Hal tersebut terlihat dari beberapa jejak kaki harimau yang ada di sekeliling lokasi pengembalaan hewan ternak tersebut. Untuk itu dalam mencegah kejadian kembali terulang, pihak Polsek Payung meminta kepada warga yang memiliki hewan ternak untuk memindahkan sementara peliharaannya ke tempat yang lebih aman. Dikatakan Kapolsek Payung, Pihaknya meminta pemilik ternak untuk memindahkan sapinya dari pengembalaan ke kawasan yang lebih dekat dengan desa. Memang jika dilihat, lokasi yang biasanya digunakan warga untuk mengembalakan sapinya cukup dekat dengan wilayah hutan. Jika nantinya seluruh sapi sudah dipindahkan ke desa yang letaknya kurang lebih 1,5 km, maka akan meminimalisir serangan harimau kembali terjadi. Selain memindahkan hewan ternak, Pihak Kapolsek Payung juga mengimbau warga yang beraktivitas di sekitar wilayah tersebut agar tidak berjalan sendirian, karena seperti diketahui, di lokasi yang tidak jauh dari pengembalaan masih ada warga yang melakukan aktivitas berlada. Kepala Desa Mardinding mengatakan, mengenai kejadian ini, pihaknya sudah menginformasikan kepada kecamatan. Dirinya berharap pemerintah kecamatan hingga kabupaten bisa melihat dan memberikan santunan kepada warga desanya, yang dua sapinya sudah menjadi korban keganasan hewan buas tersebut. Mamalia yang satu ini juga punya keunikan lain. Air liurnya cukup spesial karena bisa mengobati luka di tubuhnya sendiri. Biasanya harimau Sumatera mengobati luka dengan menjilati tubuhnya. Luka itu biasanya didapat saat berburu atau bertarung. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat kadang kala dempek. Belang harimau Sumatera lebih tipis daripada subspesies harimau lainnya. Subspesies ini juga punya lebih banyak janggut serta surai dibandingkan subspesies lain terutama harimau jantan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.